kali peluangnya juara dunia tadi <tuk> bro <coba>. oh, ya masih <tuk> belum <tuk> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Oke okay, semua sahabatku semua Jadi ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya Dan di sini adalah babak penalti Tentunya di video kali ini kita masih ditemani oleh dua narasumber Yang bertindak sebagai komentator sebelah kiri Bang Eko, beliau dari planet Namek dan sebelah kanan Bang Eka dan beliau dari planet saya. Baiklah pemirsa dimanapun kalian berada selamat menyaksikan babak penalti Prancis versus Argentina. Check intro. Hahaha. Iya iya. Nah benteng siapa? Sosok siapa? Siapa lo ya? ya udah ya ya <obras> main <nomas interconnected> Jadi, apa Bahaya. Jadi jetu kali jetu. dia? terus, nah, terus nah, kan? Gimana? Mesi lah, mari, di cepat. Ya? Ya. Oh. Kelangin, oh, Tapi jarang kelangin, tapi gelap tepat iper, ini baru anjir dia ada jaya ada orang lah jumpingnya nya langsung deh ma apa posisi bala, Mau dipakai, mau dipakai lah. Sekolah bahagia sekarang, Lah, bela perlu kiper ketemu kiper renang. kayak masalah mikirnya di pakai Wah, Wah, wadih, Pak! Wah, wadih, Pak! wah, wah, di bawah larut, <laughs> Pak. nah, oh, oh, ini kayak <tuk> kalau <tuk> ada lagi, tapi dia kalah dengan kenal tuh, tau nggak? Si penendangnya terbeban ini. Oh, masuk, masuk, masuk, masuk, masuk. Oh, dari ah, dari <tab> ah, <tab> nah. Ya, udah, udah, latihan, Lainnya, oleh sudah masuk, pakai masuk pakai apa pakai masuk masuk neng. kalahnya. kita kalah Oh, jadi masuk kelas mas ya, tiga satu, ini <gir> yang kita iya Oh kata Bapak nge, satu mas jadi di nah, <laughs> oh, oh, <ini>. <laughs> nah, lah dia trofi di nih? nah, wangit, nah nolomani, nolomani. <tun> masuk kalah yang kalah Argentina masuklah eh, in, in, ini parah sama-sama nentuan ini. penentuan <laughs> <tuk> <Tenang, tenang, tenang. tuk> ini aja ditam di siap-siap rajin yo yo yo Anu diwarah, keren-keren Dasar, dasar. lah, perjuangannya. main kosong iya. Semua ini adalah final yang sangat-sangat dramatis, sangat-sangat menegangkan. Argentina memang pantas untuk juara. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya.